Mumpun lagi balik dengan sifat Rasulullah. Rasulullah s.a.w. kalau terang. nabi ini cerdas. Ini diterangin orang kafir loh, buat yang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik. Ya, seperti Dawu Imam Safi'i tadi. Ketika Qur'an turun itu ada dua kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa, Nasrani. Disebut ahli apa? Kitab. Makanya Qur'an kalau bakas orang kafir itu dua diulang. Lam yakunil kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil, kitab satu, walmus berikin. Karena jenis orang kafir itu pasti dua. Kalau gak ahli kitab, ya musyrik. Makanya Quran membuat min bayaniyah. Lam yakunillah yina kafaru. Kafaru itu siapa? Satu min ahlil kitab. Dua wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tu siriku billahi syai'an. Kau kalian jangan melakukan sirik. Ini kata Rasulullah. Ya ya Balqasim. Ya ya Muhammad. Mereka masih jangkar. Ya ya Muhammad. Satu masih hafal hadisnya, sampai nanti setelah ini juga harus hafal. Itu nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan sirek itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai itu beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri, min warikin pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain, dan hasilnya pun dikasihkan orang lain, ayyukum sarohudalik. Ku senang di budak senungiku. Sarung kafroh tak patah ini anak budak, tak ite ite. Jadi uang tuku budak, tuku pegawai gitu, tuku karyawan atau tuku kalau sekarang nggak ada budak ya mungkin beli apa ya pembantu atau apa, udah beli mahal mahal, juga beli kerja untuk orang lain. Hasilnya pun dikasihkan. Ayukum sarahudhalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? ya Muhammad Kita semua enggak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah. Dikasih rizkinya Allah. Menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh enggak? Wah, aneh amat doa Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang. Orang-orang Islam ditirakati. Sebutnya nenten sejarah. Aneh-aneh monokia itu pun pengaruhnya gede bosot terus tambah amblesin ura surah rasul itu resi resi nih gue, aneh aneh. Naa ngaji yuk nggak ilmu nggak hujah kul falilah hil hujatul falik. Lain aja jaduk ya mau poso bosot bosot. Gue enak jaduk tetap mati juga kan nanti. Aneh aneh wae. Jadi kan aku pengen ngalim sing baroka yang terang nonge teniki telaten terang no, no sidek sidek no, sampai munfakin sampai apa no, sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu meskipun nanti ya tetap terjadi tafaruk yaitu tadi wama tafaruk utul kitab ilhami ma'adima jahat mulbayna jadi nabi kalau menjelaskan itu sederhana ada seorang bapak sayang sama anaknya anaknya banyak disayang hanya satu dua pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu saya kasih lebih banyak Nabi jawabnya enak alas tatarju ayyaku nafil sawak bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu, iya ya Rasulullah ya sudah idan falah kalau gitu jangan seorang bapak itu kan kadang aneh dia ingin semua anaknya itu hormat dia tapi tetap yang disayang satu dua tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang makanya kan orang aneh kan bapak ini makanya kata Nabi ya kalau gitu falah idan. Kalau kamu, kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah itu tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, Alas ayaku ju ayyaku nufil berisawak, bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, Bukankah kamu ingin semuanya baik? Nggak ya Rasulullah. Allah, yang saya kasih dok biar baik, yang tidak, ya tidak apa-apa, kan tidak? Semuanya ingin baik, tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah. Cerdas sekali. Nah, sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, senang jelas Itu. Alamida, terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan diantara yang dijelaskan adalah ayat tadi Dorobawu, Masalar, Fihi Suroku, Mutasya Salamal, Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya kalau punya majikan banyak, harus saja kita punya Tuhan tiga, yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Terus sudah bingung kita pas diwajibnya no serah kuat. Pas dilarang, pas kepingin. Anut pengiran singti. Buarang melanggar pengiran sitok, pengiran sitok ngamuk. Dituruti sitok, si sitok ngamuk kan bingung. Nah, Kalau pengirannya sitok kan jelas, aturannya jelas, karena satu nopo Pintu, satu apa? Aturan. Jadi dilatih gitu. Apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda rojulan fihi surau uh, mutas agisun mutas agisun itu beda perintah beda tradisi beda macam-macam wah rojulan salamal liroj itu rasulullah terus niki yang yang perlu sampean perhatikan terus nabi itu kalau kalau menjelaskan tuh gampang sekali dan dan telaten nabi Nggak, nabi itu nabi itu telaten nate ketemu walid terus ketemu abu Jahal Ya, Nabi itu telaten diskusi sampai sampai mereka tuh gak bisa mikir sudah ngadepi Nabi itu. Ya telaten. Telaten sekali. Kalau agak ada de kitab, ya Mustad Ahmad itu. Saya mulai baca sejarah ya itu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina. Ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu disinai orang. Saya bunuh ya Rasulullah orang yang mesine ibu saya. Putri kamu, bulik kamu, bude kamu, diulang semua. Buah yang disebut Nabi Sampai pemuda itu keluar, terus dia Dem, demi Tuhan, saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina, karena melukai orang baik. Ya, itu dia sudah. Pohon saat ini, kalau ngerang no hisap, ya. Tabarokalladhi ja'ala fissama ibu rujawa ja'ala fiha siro jawa qomar munir. Terus dia kalau dalam fakih syafi'iyah, syafi sebetulnya orang itu boleh percaya hisap. Asal hisab itu kot'i dan di dikonsensus, okay, kot'i dan konsensus. Sampai meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. وَلَّذِي جَعَلَى السَّمْسَدِيَاَوْ وَالْقَوْمَرَ نُورَوْ وَقَدْدَرُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَى السِّنِنَا وَالْحِسَبُ Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektivitas. Atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisap kot i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andekan enggak ada pengumuman pemerintah pun aku butuh. berkok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NO ya sudah di atas dua setengah derajat. Kalau orang-orang ruqyah lah aku butuh. Kalau orang-orang derajatnya mutafak alaih sodi ruqyah, pemerintah sudah 3 derajat.